apa tentang arkneg ya arkneg server cn yang di mana ini ada semacam event baru ya yang dimana itu kalian sudah tahu yang montain itu ya yang harimau putih itu seperti taylong di kungfu panda itu ya nah di sini nah ini waduh oh, ini uh, spoiler nanti lah di belakangan nah ya nah ini uh, dari uh, mbah kojim ini kalau kalian tidak tahu mbah kojim itu siapa mungkin kalian harus ke grup arkneg Indonesia dulu ya, akid dulu. Oke, okay, terima kasih, mantap. Beliau ini sangat sasuga ini ya. Nah di sini ada beberapa event ya. Nah newsit incoming info in game, maunya ya. Oke, okay, update tl, oh, oke okay. translate di tiap uh, gambar, oke, okay, terima kasih. Nah oke, okay, langsung saja ini update oh, Mansfield Break ya, event Mansfield Break yang dimana ini adalah Event yang mountain itu ya Yang ada mountain itu di belakang Sebelah kirinya ini Siapa ini sorry ya Ini sedikit pecah-pecah mungkin Ini adalah event dari Columbia Yang mana ini uh, Oke okay, kita baca sendiri ya Kalian yang tahu bahasa Inggrisnya Silahkan baca sendiri Nah side story yang dimulai Di tengah Desember Event ini akan mengandung uh, Event stake baru Story baru dan operator baru, kostum baru dan rela relasi tema furnitur yang baru ya ditambahkan across your login event. Oke, okay. ada login event daily-nya juga ini yang dimulai oled oh, Desember ya di akhir Desember. Oke, okay. terima kasih atas infonya. Bang, nah selanjutnya yang di bawahnya ini ada event baru lagi ini. Yang akan hadir tanggal awal Januari, yang mana ini? Nah, ini di sini gua lihat-lihat, ini bintang enamnya, ini guard lagi, ini cuy, uh, guard lagi, dan semacam ada drone juga. Ini apakah semacam sedikit sama kayak suaire, mungkin uh, guard tipe bintang 6 support mungkin ya. Nama store, eh, nama nya adalah Beyond Here, yang dimulai awal Januari. 20, 2021 Event ini akan mengandung, mengandung kan, akan ada new operator baru, kostum baru dan furniture baru juga. Yang intinya ini event si Anu ini namanya gua lup, belum tahu ini siapa itu namanya. Mungkin ada di server Bilibili ya, kita nanti ke sana ya. Nah ada sistem baru lagi yang akan rilis pada tengah Desember yang dimana ini sistem barunya Pemain bisa menyelesaikan atau membuka requirement atau semacam apa namanya Aplikasi lah untuk membuka operator corresponding operator-operator record Oh ini semacam record ya yeah. Oke okay, oke okay, oke okay. record dari apa recording dari setiap operator ya. Oh iya yeah, betul betul betul. Gua baru ingat itu yang di anu itu pada saat live streaming di Bilibili kemarin itu akan terbuka variasi ya bervariasi sesuai record opera, operator recordnya ini macam-macam dari backstory bahkan lain-lain ya. Nah, selanjutnya lagi ada sistem paradoks simulasi pemain bisa menyelesaikan ini Oke okay, stek simulasi seperti contoh Oh menaikkan operator level trust dan semacamnya itu ya Oke okay. dan stek simulasi ini tidak menggunakan sanity ya jadi pemain pasti harus menggunakan squad yang, yang sudah kalian yang oke, okay lah maksudnya ya. Uh, stack pertama kali berhasil ini, kalian akan mendapat reward, ya. Oke, okay, selanjutnya kalian bisa baca sendiri di sini, ya. Oke, okay, sekarang kita sudah berada di server bil, eh, website Billy-Billy, yang di ini mereka uh, memberitahukan bahwa ini yang update atau... Apa sistem baru dari Aknek ya? Otomatis update uh, aplikasi lagi ini ya, install ulang lagi, Pak. Oke, okay. nah, di sini uh, tulisannya yang dapat gua tangkap dari yang tadi itu ya, yang translateernya itu. Itu nanti kita kan ada sistem baru tuh, yang mana itu uh, apa? Ada 10 ada record, record tiap operator itu kan. Nah itu untuk batch pertama itu 10 operator dulu Itu termasuk si lava atau siapa itu gua lupa juga itu siapa itu Itu pernah diumumkan pada live streaming kemarin itu ya Nah paradoks simulasi, eh, simulasi yang baru ini Nah ini yang tadi ini ya Yang record-record ini ya Nah pokoknya gambarannya seperti itu dan selain itu, oh tambahan baru ternyata, gua kira ini ya record yang di atas ini cuy. Nah apakah ini simulasi dari event tersebut ya? Gua nggak tahu juga ini event simulasinya mungkin seperti ini ya tampilannya mungkin ya. Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika video ini sangat bermanfaat, oh iya gua lupa juga. Nah untuk yang di sini tadi ini tiga tiga guard ini udah dikonfirmasi sisa tiga lagi kalau beneran guard ini uh, jadi guard naik cuy beneran cuy ini kalian nggak tahu ini siapa ini sorry ya, kalau agak pecah-pecah nah di sini ini ada mountain ini torn ini surti ya surter maksudnya dan tiganya lagi ini nah kalau beneran ini guard jadi guard naik cuy hahaha <tik> mencuri mencuri ini komentarnya ini hyper gerak sange sama cross guard kayaknya <laughs> mantara oke okay lah oke okay, hanya mungkin hanya itu saja dari video kali ini jika kalian suka dengan info ini jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck oke okay, gua dan Trimulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye